Oh, dapat nih, teman-teman! Oh, dapat nih, dapat nih! Wow, dapat ikan, teman-teman! Waduh, ikan apa ini? Wah, ikan cana teman-teman! halo teman-teman selamat datang kembali di channel like it stay ye oke teman-teman hari ini kakak mau berburu lagi nih di sungai udah dua hari kakak gak berburu hari ini mau berburu lagi teman-teman langsung aja kita berburu yuk lihat nih teman-teman kakak melihat di sini ada ikan cana lagi teman-teman teman-teman lihat teman-teman wah iya teman-teman lihat teman-teman tuh tuh tuh, tuh berenang berenang berenang berenang dia berenang wow wow wow wow wow wow Rencana lagi teman teman mari kita tangkap teman teman uh. Uh, uh uh dia berenang teman teman dia mau lari teman teman waduh waduh waduh waduh waduh dudududududuh uh Sebentar teman teman dia lari teman teman kita coba wah ini lagi teman teman ketemu teman teman hmm. Ternyata, teman teman kita tangkap ya Udu, du, du, du. Uh, uh dapat teman-teman dapat nih dapat ikan cana kita aduh uh, uh lincah banget dia uh, ini dia teman-teman wah uh dapat ikan cana lagi kita teman-teman wah uh keren uh unik cantik teman-teman wah nampaknya dia ini tadi lincah banget teman-teman uh beruntung lagi kita dapat ikan cana nih, teman-teman wah uh, uh ini, ini ini lihat ini wah Alhamdulillah kita dapat lagi teman-teman dapat ikan cana lagi teman-teman Nih, wah, keren kan? Ini teman-teman, ikan teman-teman Wah, ikan cana lagi teman-teman Oke teman-teman, lanjut kita berburu lagi ya Oke teman-teman, kita lanjut mencari ya Di sungai ini lagi teman-teman Gakau dapat apa ya Banyak sekali nih rumah cacing lagi teman-teman Waduh, aduh, aduh, aduh Kamu lihat di sini ada ikan cana lagi teman-teman ini liatin teman-teman, nih kelihatan nggak ikannya? wah ada ikan cana lagi teman-teman, wah lihat ini, liatin, nih. waduh, lumayan gede nih teman-teman ikannya teman-teman, uh dapat ikan cana lagi, yuk kita tangkap aja teman-teman, tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai dia lari teman-teman, uh, sepertinya dia mau lari nggak ya kira-kira ya, uh, uh, uh, uh, dia gerak dia gerak dia gerak teman-teman, uh dia gerak lagi teman-teman. Uh, uh, uh, uh, uh. Uh. wah ini nih. Ini dia teman-teman. Ini teman-teman. Wah, lumayan gede nih teman-teman. Kita tangkap aja ya. Langsung kita tangkap aja teman-teman. Duh. Takut lari dia. Aduh, dapat teman-teman. Aduh du du du ini nih. Aduh, dapat teman-teman. Dapat dapat dapat dapat. Uh, dapat uh, lagi kancana kita gitu, teman-teman. Wah. Ini teman-teman teman-teman. Wah. Uh, udah dapat tiga kita teman-teman sama -teman. ikan kan kecil yang banyak tadi teman-teman. Wah, ini teman-teman. Uh ya. Oke teman-teman sambil menunggu kailnya dimakan sama ikan, kita lihat-lihat dulu nih di sini nih. Aduh. Waduh, waduh. Kailnya gerak-gerak teman-teman. Waduh, kayak ini dapat nih teman-teman. Coba kita tarik teman-teman. Kalian dapat ikan apa ya? Waduh, waduh, waduh dapat nih teman-teman. Uh, dapat nih, dapat nih. Wow, Dapat ikan teman-teman. Waduh, ikan apa ini? Wah, ikan cana teman-teman. Wah, aku dapat ikan ya teman-teman. Waduh, gede banget nih teman-teman. Uh, ini lihat ini. Uh, ini ikan cana teman-teman. Wah, beruntung banget hari ini bisa dapat ikan cana teman-teman. Lihat nih teman-teman. Wah. Uh, lucu ya. Warnanya coklat coklat kemerah merahan. Kita cuci dulu teman teman. Uh, ini teman teman. Wah asik nih dapat ikan cana kita hari ini teman teman. Uh ini lihat ini. Waduh. Oke. lanjut ini liatin teman teman. Uh dapat ikan cana kita teman teman. Uh. Uh bentuknya. Uh bentuknya lucu ya. Uh, mantap, oke deh. Nampaknya dia udah ini ingin minum. Teman-teman, kita taruh di dalam botol dulu ya. Ikannya, teman-teman, ini -teman. uh, lihat ini. Uh, mantap! Wah, ini teman-teman, hari ini kita udah dapat banyak sekali nih ikan kecil-kecil. Teman-teman, udah satu botol aqua nih. Teman-teman, oke kan nih? Lihat ini, teman-teman. Wah, banyak kan? Ada ikan cana dan ikan. Wader, teman-teman asik.